ลมต้น Hai guys, Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Official. Oke, jadi video kalian seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset leak buat kalian. Jadi di sini itu presetnya yang kata-kata gitu, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. <guluk> <guluk> <guluk> Ngapain bersaing kalau kalian sama-sama suka ambil aja. Gua mah bodo amat. Oke guys, lanjut ke preset yang kedua ya. Oke, kemarin membuat kemasan, tapi kok sekarang malah blok blok. Ente ya kawan, kasih ya. Kasihan. Oke, lanjut ke preset yang ketiga guys. Jadilah orang yang mudah dikenal, tapi tidak mudah dimiliki. Nah, kalau boleh. Murah jangan abo oh, <laughs> Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya. <laughs> jadi soft boy bisa, jadi bad boy bisa, jadi your boy pun juga bisa luser. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima guys Pacarnya kemana? Kok nggak diajak? Lagi di cas tante. Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys Yang seperti tidak punya pawang bergerak banyak yang sayang oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya aku terlalu sibuk dengan dunia ku sampai aku tidak tahu ada wanita secantik dirimu kanjeng yes. oke okay, lanjut ke preset yang kedelapan ya lu kalau udah pergi pergi aja gak usah balik lagi lu tahu nggak perjuangan gua buat hilangin lu di kehidupan gua capek depresi mental gua fisik gua habis-habisan disiksa tahu enggak dan di saat gua bener-bener lupain lu di saat gua bener-bener gak berharap lagi sama lu kenapa lu datang tiba-tiba dan datang lagi di kehidupan gua untuk jelasin semuanya enggak ada yang perlu dijelasin lagi gua udah cukup terluka sama lu gue udah nggak bisa oke okay, lanjut ke preset yang ke-9 ya kalau kamu cari yang jago, aku mundur. Kalau kamu cari yang sultan, aku juga mundur. Tapi kalau kamu cari yang cakap lucu dan gemesin, ya aku juga mundurlah. Kamu mau ini banyak banget. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya. Pacar baru, bukannya diseriusin malah dipakai buat manas-manasin. Mau heran. Tapi ini mantan. Oke lanjut ke preset yang ke-11 ya Pacar baru bukannya diseriusin malah dipakai buat manas-manasin Mau heran, tapi ini mantan Oke lanjut ke preset yang ke-12 guys Kenapa? Kaget ya? Katanya suruh cari yang lebih baik dari kamu <laughs> Oke okay, lanjut ke presiden ke-13 ya tapi tak luck. Oke okay, lanjut ke presiden ke-14 guys Kalau udah sama aku jangan ngerespon orang lain Karena aku sampai kenalpon gampang panas Kipas mana Kipas lanjut ke preset yang ke-15 ya rapi banget mbak permainannya sampai ke ketahuan pada dekat Jawa sana sini kalau gua gua oke lanjut ke preset yang ke-16 ya <coughs> aduh Bang mohon maaf ini mah keselak ya, cewek <laughs> oke lanjut ke berset yang ke-17 mau cari yang ganteng-ganteng cowok jawab solusinya ih oke lanjut ke berset terakhir itu ke-18 guys ayuh, ayuh. Ayuh. nyari yang setia dijawab banyak oke okay? guys mungkin itu segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya Kan hidup lagi anjay